Iya Iya seperti yang sudah saya jelaskan tadi Iya Jadi kan saya buat suatu Produk itu Sekali mendesain Ditaruh di situ ke IC kan Iya Bapak Iya Saya udah paham maksudnya Satu ini loh, karena aku udah menjelaskan kan. Aku dikasih tugas tentang konten desain. Udah aku jelaskan, tapi penjelasannya tuh dia kayak bulet gitu loh, Bang. Konten desain iya, konten desain. Oh, konten desain buat jualan di perusahaan itu iya yang biasanya kan suatu perusahaan punya tim sendiri. Konten desain yang dia taruh di IG perusahaan kan, untuk narik customer. Nah, aku bagian seperti itu, tapi udah aku jelasin konsepnya tapi jawabannya tuh kayak bulat gitu. Mungkin maksud bosmu itu kamu disuruh bikin konten yang bagus biar bisa menarik perhatiannya customer gitu loh. Iya, aku paham. Iya seperti itu memang. Oh bukan. Maksudnya bosmu itu gimana caranya kamu ngedesain desain konten itu biar bagus menarik perhatian customer biar mereka datang ke IG perusahaanmu iya bang, aku tadi tuh udah menjelaskan seperti itu aku buat konten desainnya untuk produk kita terus aku taruh di feednya IG perusahaan tujuannya konten desain itu buat menari orang buat akhirnya itu akan membeli produk kita, toh? Kan. maksudnya bosku itu, kamu harus semangat bikin konten yang bagus, dan sudah perhatian mereka udah, udah, udahlah, kamu tuh sama aja kayak bos aku, bagus juga Hai Julian Hai Jamie kok kamu kelihatannya kayak sedih banget gitu ada masalah bukan sedih ini lebih tepatnya kayak depresi oh lah, kenapa depresinya coba ya, ya ini itu kan aku disuruh bos aku buat konten desain kan buat produk kita dipermesin di IG aku udah jelasin tapi bos aku tuh kayak bulat gitu loh terus aku ketemu temen aku dia juga bulet. Oh, mungkin dia cuma minat bantu sih. Ini aku kasih tahu ya, konten desain tuh menurut aku, ya kamu bikin cuma perlu bikin konten yang bagus gitu aja. Iya, aku udah bikin yang bagus, ada produk, aku yang ngedesain kan, kayak keunggulannya tuh apa, terus aku promosiin di Instagram. Heeh, uh, uh, dan itu perlu kreativitas kamu gitu. Iya, udah itu konten desain. Tapi kamu udah bikin bagus gitu? Iya, gitu. Aku udah jelasin. Aku udah capek. Ini capek. Tapi kamu udah bikin bagus udah, gitu? Udah, kamu tuh sama aja kayak mereka. Intinya tentang kondisi, Kamu tuh sama kayak mereka. Bacok. Makanya jangan sok tahu. Buruan subscribe, like, share, follow IG kita masing-masing. Jangan banyak bacot.